Wow, mantap! Gua Ada yang tahu enggak Ini bola-bola apa namanya? Mari kita kumpulin yuk. Kita kumpulin. Nah, ini bolanya sudah banyak. Wow! Nah. Itu dia, wow mantap Kita dapat mainan ini, bola-bolanya sangat banyak ya teman-teman Wow, luar biasa teman-teman Jadi sebelum itu yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Agar teman-teman yang lain dapat melihat video-video kita juga Jangan lupa like, comment and share ya teman-teman Wow, bola-bolanya sangat banyak, mari kita putih ini ya teman-teman Mantap sekali Tapi sebelum itu kita cari wadah dulu ya Mana ya wadahnya Wow mantap sekali. Nah kebetulan sekali kita dapat wadah. Mari kita pungutin, wow! Ya. warna-warni, luar biasa teman-teman. Wow, selain pantainya sangat menarik, bola-bolanya juga sangat banyak. Wow, luar biasa teman-teman. Wow. kita pungut ya satu persatu. Wow, banyak banget. Wow, kita kumpulin sebelum sebelum hanyut ya teman-teman kita kumpulin semua nah wow hmm. jadi sebelum itu yang belum subscribe di subscribe dulu ya teman-teman biar teman-teman yang dapat melihat video kita ini jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman wow mantap sekali semangat sekali kakak kali ini wow Mantap. Gua didau. Ada yang tahu nggak? Ini bola-bola apa namanya? Mari kita kumpulin yuk biar teman-teman yang lain dapat menikmati bola ini. <laughs> Jadi kita bisa mandi bola. Wow, sekalian mandi air dan mandi bola. Jadi buat teman-teman yang biasa main ke pantai, cari aja di pesisiran pantai, siapa tahu banyak bola-bola begini bertebaran. Mantap sekali. Kita kumpulin nah. Ini bolanya sudah banyak. Wow. Mantap teman-teman. Kakak sampai capek nih ngos-ngosang Aduh huh. Kita kumpulin sampai banyak teman-teman ya Kita kumpulin Jangan disisa satu pun Pokoknya kumpulin Nah Wow akhirnya bolanya habis terkumpul Mantap sekali ya teman-teman Tapi sebelum itu yang belum subscribe Di subscribe dulu Biar teman-teman yang lain dapat melihat video ini Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi Oke teman-teman Aduh kita lanjut Wow teman-teman wow, kita dapat mainan juga nih Mainan apa ini mainan viral Wow ada yang tahu gak kan namanya mainan apa ini teman-teman Kita kumpulin yuk tapi sebelum itu kita cuci dulu Kita cuci bersih Wow mantap teman-teman Kita kumpulin Wow banyak mainan nih teman-teman Wow ini ada ayam Wow ada kodok dan ada kepiting. Ada kura-kura. Ini mainan apa namanya? Wow. Mantap sekali. Kita kumpul. Ada bintang laut. Ada kura-kura. Ada kepiting. Wow. Kepitingnya mantap sekali, teman-teman. Ini ada ayam jago. Wow. Ayam jantan. Wow. Masih banyak lagi. Ini kodoknya. Uh. Kodoknya sangat bagus, ya teman-teman. Wow. Wow. Mantap Ini ada bebek Mantap sekali bebeknya teman-teman Wow Mantap Wah ada Ultraman Ultraman naik apa tuh Kuda poni atau apa ya teman-teman Wow mantap sekali Ultraman naik kuda poni Naik apakah ada yang tahu nggak hewan apa yang dinaiki Ultraman ini Mantap sekali dia sambil pegangan teman-teman Wow Mantap sekali tapi jangan digangguin ya, Ultraman nya dia lagi asik main. Dan kebetulan kita dapat pancing. Gimana teman-teman, kalau kita memancing? Gimana teman-teman, kalau kita memancing ya, pasti di sekitaran ini banyak ikan-ikan. Apalagi ini kan pesisir pantai. Wow, mantap sekali teman-teman. Kita kumpul ya teman-teman. wuhuu Wow itu ikan Mantap sekali Bagaimana kalau kita mancing Uh, Ada yang biasa mancing gak Wow dapat satu Mantap sekali uh. Wah susah banget ya dapatnya tahu dapat dua Kita bagaimana kalau kita pakai serok aja ya Gak usah pakai pancing Nah ini kan ada serok Wow mantap sekali bagaimana kalau kita sendok ini ada bintang laut teman-teman, wow, uhuh. bintang laut teman-teman, mantap sekali, wahai, sambil kita main air ya teman-teman, jadi yang main di pantai jangan lupa selalu jaga keselamatan ya, jangan terlalu main ke tengah. Jadi video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and share. Dan di-subscribe yang belum subscribe ya, teman-teman. Sampai jumpa dulu. Bye-bye.